Haji Muhammad Sulaiman Harsono, atau sapaan panggungnya Haji Bolot, sebelum sukses menjadi artis seperti sekarang, beliau terlebih dulu bermain di panggung Lenong. Haji Bolot dikenal juga sebagai artis Sultan, beliau memiliki lebih dari 142 kamar kontrakan, dan mengoleksi 13 mobil antik.